Oke so, yeah, <laughs> Oke okay, yeah. yeah. okay. dari rumah kami hanya beberapa menit aja Ibu semoga ada di jalan SMP 1 Reteh ya tepatnya di Kijang sekarang kami lagi di Bokso lilik ganteng mari kita coba cok ini ini iyalah terus? ini terus? ini apa? ini apa? Ah. <laughs> kamu sekarang lagi Mama. kamu sekarang lagi Mama. di kampung kecap-kecap dan saus ciri khas Pulau Kijang. Penampakannya. Wah, uh. coba aku. Yang besar. Iya, tolo yang kecil aja. Aku makan bakso besar, guys. Wow. Oh. Pak. Nah. Yang kecil aja. Iya, sama. Yang ini aja yang kecil. Stop dulu. Wah, wow, enak sekali. Kalau Mama ada bakso besar juga sama. Amala. Ah, tiup, tiup, tiup. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Hmm, mantul. Bilang dulu. Dia sudah datang. Wah. Kita balik nih odong-odong ya dah. Oi. Adik makan bakso, aja. mau bakso mana, adik? Adik. Bakso mana? Oh. Bakso apa? Hmm. Bakso isi ayam. Hmm. Tidak telur ya? Hmm. Tidak ini yang besar ini. Hmm. Coba kau bela dulu. Belah. Coba belah dulu. Belah dulu. Belah. Lagi, Dek. Belah. Tush, tush, Abang. Oy, Dek. Coba belah. Telur, telur, telur, telor telur, telur, telur, tahu, telur, telur, wow telur, apa juga ada telur, wow telur, telur, apa namanya? telur, telur, telur, telur, oh, telur, telur, iya kak telur, telur, telur, Tau. Tau. Tau. Ya, telur, telur, telur, telur, telur, telur, telur, telur, Oh, aku bisa tak tahu ya, ah indah, macam mana bisa abang tak tahu, lamaan abang yang tinggal di Pulau Kijang tuh kayak mana nih, bisa pula tak tahu ya. Uh tiok tiok, uh tiok tiok tuh tiok. Ade. Oh, suap sendiri dia, makanya suap sendiri. Nah, di sini makannya duduknya kayak gini guys. Sehan. Tuh duduknya kayak gitu nah, di dalam ada juga ya Ini Lokasinya Di pulau Pijang tepatnya di samping pusat ya Jalan apa nih Jalan SMP ya. Jalan SMP 1 Sebelum SMP 1 nih Rindu sekali aku sama bakso ini. Iya. Memang sudah ada bakso nih waktu kau Enggak. di sini ya. Enggak. Sudah ya. Oh gitu. Anda. Enggak nah, bikin aku rindu saus ini, nah. tidak ada di mana-mana. Iya. Kaosnya enak. Kalau di Batam kaosnya enak. <laughs> ya, kayak mana? Bungkus ya. Ah. Tusuk, nak. Tusuk, tusuk, tusuk. Ya, dia makan sendiri. Sudah, dia udah, udah, udah, udah, Ya, dia sudah udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Kecilkan udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, juga, tengok ya. Biasanya oh, baksonya ya. Nah. Suap, suap. He, ada, ada tulang Adalah, tulang -tulang. Coba, coba yang lain lagi. Eh ada ada tulang-tulangnya dah. lah tulang dulu. Coba, coba dibongkar-bongkar dulu. Dibongkar dulu ya? Iya. Ada ayamnya, ada apa aja? Tangan kusok itu loh. Hmm. Nek oh ada ayamnya. Gitu apa? Pantat ayam. Cuma kau nak tengok. Tengok, tengok? pasti pasti bunyi ayam. Eh, jatuh, abang Ih, kena baju tak boleh kayak gitu. Kaya gitu makannya habis baju adik kotor. Oh, merajuk, merajuk, merajuk. Merajuk dia. Hmm, rajuk. Duduklah, Ini memang sukaan Bang. ni berdua. Suka ya dek, bakso dek Enggak dulu, apa tadi? Perasaan aku, daging apa sih? Cengok <tuk tangan> <tuk tangan> Makan pantat ayam Nanti mulut kau ngomel-ngomel Pantat <tuk tangan> <tuk tangan> ya, kan? ayam ini daging ha, ha. Nah. Daging Masa sih? Daging Oh iya, coba coba belah dulu <tuk tangan> Hmm. Oh iya daging. dagingnya. Daging besar wah. Tanya mie ayam. Punya aku tadi apa? Ini ya. Oke, mau punya aku mie ayam. Mau apa? Minum ya? Es jeruk. Tuh. Mau apa ndak? Tengok guys. Ini kelapa kan. Tengok. Kelapa ya? Enak ya ndak? Cari kan Bang Di Batam belum ada gini ya. Tuh. Ada chicken wing. Mau enggak? Chicken wing, ada paha ayam, uh, ada bakso besar, oh, wow, ada bakso bakso besar tadi di situ. isinya, isinya telur puyuh, terus ada, ini apa selada ya me? Ada sayur selada, ada mie, mie kuning, nampaknya. Ayam kuning, nampak Oh ini mie ayam ya? <laughs> iya, aku pikir ini bakso tadi ya, sudah lagi. Iya, ternyata ini mie ayam guys. Nah, ini mie ayam guys, oke. mantap kita kasih, kita kasih kecapnya. Kalau di Batam tak pernah jumpa kecap asin, di sini jumpa nih kecap asin nih Oh, kecap asin, cap bulan, kecap manis tuh cap bulan. Nah di Batam pakai saus, men, saus bungkus. Men, di sini men, pakai saus botol. Yang rindu bakso Pulau Kijang, silakan mampir ke sini ya. <tik> nama eh, ya, nama baksonya apa? Bakso oh, <tik> <kocil> Hah? <tik> Hah? Culele ganteng Culele ganteng. ganteng Iya Emang itu kan namanya? Kata orang Oh kata orang Oh gitu ya Asil Aku aku Kau adanya. Oke mari kita a, coba guys a, a, a. Tengoklah anak gadis aku Dia berebut tanpa makan berdua oh, Siapa dulu Siapa dulu Dia paling banyak makannya <laughs> Nih tambah lagi nih Nih haa nah mau tambah lagi. <tik> ah <tik> Aa, ah. uh, aduh aduh aduh. Ye. Yeah. Nih, potong-potong. Wah Indah kok makan apa ndak? Ya iya, memang masuk. Siapa ya. Indah pasti nanti nambah lagi. Iya. <tik> ada ada yang kenal dengan Indah ndak? Kalau ada yang kenal, <tik> Halo, <tik> silakan komen ya. <tik> Indah selalu makan bakso sini loh dia Kalau mau aja Indah aja makan bakso guys Oke okay, aku mau kasih bumbu-bumbunya dulu Guys Aku mau Ayo coba kecap asin Kecap asinnya dikit aja Ini kecap manis oh, Kecap manis banyak karena aku suka pedas manis jadi harus pedas manis saus saus saus saus andalan Pulau Tiang ya. yang aku rindukan kalau makan bakso itu saus ini gitu ya dulu bakso jadi kan ya. semua bakso lah nanti kita bakalan makan bakso bakso lainnya yang legendaris di Pulau Tiang ya kan oh. ini inilah Bunginnya. sensasinya harus di gini gitu <Gayanya> gitu, gaya itu gitu hai, hai, kocok hai, Cabenya. Nah, Oke, okay. karena aku suka pedas, sinilah hai, Karena aku suka pedas manis, jadi ini cabenya mau pedas manis. Jangan ditumpahin lagi esnya. Adik nih yang tukang tumpah ini. hai, licin, sebelah sana hai, hai, hai, hai, Berdiri aja lah poknya. Oh gini aja. Mari kita coba. Nah ini gas ayamnya. -ayam. Ya. Hmm. Lupa, Dek. Ya Allah, ya Allah. Hmm. Sudah landa anu anu kah? Kah, rusuh rusuk Mana lapnya tadi ndak? Nah? Coba. Kita belah dulu satu, Kayaknya oh. masuk ke sini juga deh itu air tadi. Oh iya lah. Ternyata, Ternyata bakso yang besar ini isinya ada telur puyuh oh telur puyuh enak hmm. okay, no. dalam habis. habis kami empat mangkok oke lah ya oke okay, thank you kita udahin dulu makan bakso legendaris di pelukijangnya yes oke okay, kita bayar Buah apa merah Buah mie ayam oh coba kosong ada berapa